Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan kami, DM Info Putar Kesehatan, berikut ini kami akan mengulas tentang, impotensi alias disfungsi ereksi, yang lebih banyak diobati dengan obat Viagra. Padahal, bahan-bahan alami seperti buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan mineral juga bisa membantu meningkatkan gairah seks dan melawan impotensi. Ada berbagai jenis makanan yang bisa Anda coba untuk membantu meningkatkan gairah seks dan melawan impotensi. Sebagian besar buah yang membantu untuk meningkatkan dorongan seks berisi tingkat tinggi vitamin tertentu dan mineral yang dapat membantu meningkatkan kadar hormon, meningkatkan nitrat oksida, yang merupakan jalan untuk testosteron. Berikut beberapa buah-buah yang bisa meningkatkan gairah seks dan jadi obat impoten alami. 1. Buah Delima Buah delima mungkin salah satu buah yang paling terkenal untuk meningkatkan dorongan seks. Studi menunjukkan buah delima bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Para ilmuwan menemukan bahwa minum jus buah delima sebenarnya dapat meningkatkan dorongan seks. Alasan utama adalah karena delima menghasilkan nitrat oksida NO yang membantu untuk membuka pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, yang merupakan berita besar bagi libido. 2. Buah arah atau dengan kata lain adalah buah loa. Arah juga sangat efektif untuk meningkatkan libido baik pada pria dan wanita, karena mengandung asam amino tingkat tinggi. Asam amino memainkan peran penting dalam fungsi seksual normal dan akan membantu meningkatkan kadar nitrat oksida dalam tubuh. Arah dikatakan dapat meningkatkan stamina seksual serta memiliki tampilan, rasa dan bau yang cukup seksual untuk mempertajam semua indera untuk memperbaiki suasana hati. 3. Alpukat. Alpukat juga bagus untuk meningkatkan dorongan seks. Alpukat mengandung kadar tinggi asam folat untuk membantu memetabolisme protein sehingga memberikan Anda dorongan energi. Alpukat mengandung kadar vitamin B6 yang baik yang membantu untuk melawan stres dan memberi energi untuk terus berjalan dan juga membantu dengan produksi testosteron. Alpukat juga diketahui memiliki manfaat untuk meningkatkan libido perempuan karena kandungan kalium yang tinggi. 4. Pisang. Pisang adalah cara yang bagus untuk memulai hari bagi orang yang sedang diet. Tak hanya untuk diet, buah ini juga akan membantu untuk meningkatkan libido karena mengandung enzim bromelain. Pisang juga memiliki salah satu tingkat tertinggi kaliun untuk membantu mengatur tingkat energi serta vitamin B. 5. Kurma. Kurma yang manis bisa memberikan energi dan membantu meningkatkan gairah seks karena mengandung asam amino. Kurma kering sangat populer di kalangan orang-orang yang menderita disfungsi ereksi karena kurma dikenal dapat memberi banyak energi dot dan metabolisme pada tubuh, demikian ulasan info seputar kesehatan dari kami semoga bermanfaat, terima kasih.